Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan hari ini kita akan mencari mainan teman-teman Nah aku udah bawa wadahnya nih teman-teman Mari kita cari mainan teman-teman di mana ya mainan itu ya Loh. ini teman-teman Wah apa ini mainan teman-teman uh apa ya kita buka Oh ini apa ya bentuknya ya? Kotor banget teman-teman. Sepertinya ini superhero teman-teman. Superhero. Kita masukin aja ya teman-teman. Kita akan cuci mainan ini. Dan mobil pastinya teman-teman. Kita udah dapat dua mainan yang sangat kotor teman-teman. Ayo kita beranjak lagi teman-teman. Di ya? Pasti ada teman-temannya teman. Oh. Ini teman-teman Ini ada superhero lagi teman-teman Superhero Kita masukin langsung Oh ada Oh kotor sekali teman-teman Dan ini ada mobil-mobilan juga teman-teman Kita masukin Kita masukin lagi teman-teman nah, Ayo kita cari lagi teman-teman Di mana kira-kiranya teman-teman kita udah dapat berapa tadi 3 sama 25 teman-teman Oh ini teman-teman Oh superhero dan mobil lagi teman-teman kita masukin kita masukin Oh ada mainan lagi teman-teman Wah masukin oh kita masukin teman-teman wah dan ada superman atau ultraman ini teman-teman wow sangat tinggi teman-teman kita masukin saja kita bersihkan saja teman-teman wow wadahnya tidak muat teman-teman ini tidur apa berdiri teman-teman wah Susah banget ya teman-teman adalah -teman. giniin aja ya oh, Kita akan bersihkan teman-teman Apakah wujud-wujud tersebut Oke okay. Langsung saja teman-teman Kita bersihkan Baik teman-teman Kita sudah Di Apa? Yang sudah diisi air Mari kita bersihkan mainan yang kotor ini menjadi bersih teman-teman kita mulai dari yang terkecil terlebih dahulu ya nah, kita sisihkan dulu ini yang paling akhir ya teman-teman Kornoyong yang paling gede kita mulai dari yang ini dulu teman-teman lihat ini apa ya kita bersihkan langsung saja ya Kayaknya harus pakai sikat, nih, teman-teman. Saya ambil sikat dulu, ya. Nah, saya sudah dapat sikat sama sabunnya. Kita pakai sabun juga biar clean, pastinya. Oh, kita sikatin saja, teman-teman. bersihin sampai bersih pokoknya nah, sudah bersih kita yang ini teman-teman aku penasaran nih sama ini apa ya teman-teman tahu nggak ini apa Hmm? Robin? Coba kita mulai. Oh, sudah terlihat teman-teman. Ini benar. Apa yang dikatakan teman-teman benar. Robin, kita bersihkan mainan ini. Oh, sisi yes. Wah. Sudah bersih, teman-teman. Kita lanjut ke ini. Ini mobil truk, teman-teman. Tuh. -teman. Keren sekali. Ini dia sekali teman-teman. Oh ini mulai kita ini kita, kita bersihin selah-selahnya ini namanya karwas ini teman-teman pencucian -teman. mobil dah bersih kita lanjut ke yang ini ini sepertinya ada kodok wah kita bersih lagi wah kita pakai sabun teman-teman biar bersih pastinya tuh Sini. Sini. mobil warna kuning ini dia yang ada sayapnya tadi apa ya kita kasihkan langsung saja wah sekali teman-teman keramas dulu kamu mas nah, pakai sabun wah ini mas polen kayaknya teman-teman <laughs> Keteknya mas, nah. kita bersihkan. Oh, bersih sekali ibu. Lantatnya mas, lantatnya. Nah udah bersih, dah bersih tuh, kita lanjut ke mobil kecil, Wah. langsung saja teman-teman, bersih langsung mobil polisi, siapa yang besarnya? Cita, cita ingin menjadi polisi ini dia mobil polisi tuh mobil polisi warna putih lanjut kita sampoin sampai bersih wah sudah bersih Udah bersih, nah, dia kita bersihin dan banyak teman-teman. Ini dia Gani Si Gani teman-teman Sudah bersih juga si Gani Nah yang ditunggu-tunggu teman-teman Ini dia Ultraman Ultraman yang kita tunggu-tunggu teman-teman Mari kita eksekusi langsung Kita bersihkan langsung ya teman-teman nah. Wah ini besar sekali teman-teman Wah dengan busanya yang sangat banyak teman-teman dia mandi teman-teman wah wow. wah kita langsung saja bersihkan dari mulai dadanya jangan lupa menggunakan sabun biar bergi hmm. nutramen jenis apa ini teman-teman ada yang bisa tebak bersihkan kakinya. Wah, style, temen -temen tangan, temen -temen. Temen jangkau sisi -sisi kecil. Busanya, teman sisi-sisi yang terkecil. busanya teman-teman lihat, teman -teman di teman-teman. gosok lagi teman-teman. kita -teman. gosok lagi teman-teman. Perlahan tapi pasti teman-teman. Sampai dia bersih. Lihat sudah bersih teman-teman. Hmm. Wah sudah bersih teman-teman nah. oke okay, sudah bersih